Halo guys, hari ini mau buat asam manis patin Saatnya kita mencoba Halo guys, hari ini membuat asam manis patin. Bumbunya ada bawang putih, bawang merah, cabai merah, cabai hijau, bawang bombay, tomat, dan laos. Ini ada saus, telur, jawa, garam, ada kemangi, daun salam, dan daun. -daun Ikuti video berikut dan jangan lupa tambahkan kecap Langkah selanjutnya kita potong semua bumbu Masukkan bawang putih, bawang merah Lalu kita tumis I'm the Ka pa, Hmm, rasminan sekali. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe.